Hai Hai Hai kucing besar seperti harimau bukanlah binatang yang seharusnya didekati kucing yang memiliki tubuh paling besar di antara spesies kucing lainnya ini sangat buas dan mematikan banyak sekali kejadian yang mengakibatkan korban meninggal terutama di negara-negara yang memiliki populasi harimau di alam liar cukup banyak seperti India Indonesia dan negara lainnya pertemuan dengan kucing ini selalu membawa korban baik dari harimau maupun manusia. Harimau sendiri merupakan hewan penyendiri, mereka tidak berkelompok atau bergabung membentuk kelompok seperti singa. Sehingga jika dua harimau bertemu, maka pertarungan hingga yang satu mengalah atau cedera adalah risikonya. Meski dianggap sebagai hewan penyendiri, namun ternyata harimau hidup berdampingan dengan anak dan pasangannya loh. Fakta tersebut sempat dilihat oleh salah satu warga yang sedang pergi ke kebun. Keberadaan lima ekor harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae yang sekarang ini berkeliaran di Bukit Gunung dekat Desa Pulau Sepang, Kecamatan Lawi Alas, Aceh Tenggara, sangat meresahkan warga sekitarnya. Berkirakan lima ekor harimau yang merupakan satu keluarga ini berkeliaran mencari mangsa karena kelaparan, sehingga membuat warga tidak berani melakukan aktivitas sehari-hari di wilayah pegunungan dekat permukiman warga, terutama berkebun. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Seorang warga setempat mengatakan di antara lima ekor binatang buas itu ada satu ekor kondisinya dalam keadaan sakit Sehingga badannya kurus dan ini pernah dilihat oleh warga Binatang buas ini sudah beberapa minggu berada di gunung dekat kampung kami ini hingga sekarang. Selain menemukan jejak-jejak harimau di kebun, warga lainnya juga pernah melihat langsung lima ekor harimau tersebut. Warga saat ini takut ke kebun baik siang hari maupun malam hari. Kami duga lima ekor harimau berkeliaran karena kelaparan pada malam hari, sehingga mencari mangsa hingga turun ke pegunungan dekat kampung kita, ucap salah satu warga. Untuk itu, warga meminta kepada BKSDA agar mengamankan harimau yang berkeliaran dan mengembalikan ke habitatnya. Saat ini belum ada korban jiwa, hanya saja sudah banyak anjing yang disantap binatang buas itu, tambah warga lainnya. Sebelum jatuh korban jiwa karena dimangsa harimau yang lapar tersebut, Ketua DPD 2 Golkar Aceh Tenggara sekali lagi mendesak BKSDA dan pihak terkait lainnya agar menghalau sekelompok harimau tersebut jauh ke tengah hutan belantara TNGL. Selain menjaga keselamatan satwa, kita juga harus menjaga dan menciptakan rasa aman bagi warga yang berada di pinggiran hutan TNGL dan hutan lindung, ujar Ketua DPD II Golkar Aceh Tenggara. Salah seorang warga yang mengaku melihat harimau tersebut juga mengatakan, harimau ini sepertinya harimau Sumatera yang sudah termasuk harimau dilindungi oleh negara. Kepala BBTNGL sendiri membenarkan, Matinya satu dari lima ekor harimau yang selama ini berkeliaran di kebun dan permukiman warga Pulau Sepang, Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara. Memang ada satu ekor anak harimau yang ditemukan mati sekitar kebun masyarakat. Namun tidak ditemukan luka apapun dari tubuhnya dan berdasarkan dugaan sementara tim dokter hewan, kemungkinan harimau tersebut mati karena sakit, ujar Kepala BBTNGL.